Bismillahirrahmanirrahim. Wadriblahum lahum matlan ashabal qaryah. Iz jaa ahal mursalun. Id arsalna ilaihim mutnain fakad dabuuma. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaiikum mursalun. Wadrib lan gaweo conto sirah uta gawe iktibar siro, gawe apa pelajaran siro, lalu maring ahli Makkah atau lalu maring kaum siro. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrip lan gawe siro, lalu maring kaum Mika ya Muhammad nengkau mau masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ei ich al tegese gawiyo siro Muhammad lahu maring penduduk mekah masalan isi ci conto. Kutai tewo masalan maf ulon abwalun tedi maf ul sing pertama. Asafel koriya dike gawe conto eng penduduk tiso. Maf ulon saanin adalah fat asafu tedi maf ul sing kedua. Ei antokia ta tegese kampung antokia. Ijja eeng dalem nali teko he eng koriya. Wute dawuh ifja' ila akhirih maring akhir dawuh iku badal istimal. Iku badal istimal. Iki badal sing mengku saka kata kuli. Min asabul qaryati sanging isi nasabul qaryah. Asabul qaryah dicritane piye dibadali isja'al musalhin. Nalika ne teko hak ing asabul qaryah mursalun biro wongkang wong kang air A'rusulu Isa tegese utusan utusannya Nabi Isa iz arsalna, nalikane nekbir ngutus ingsun maring korya atau ashabil korya isna ini wong loro fakad dhabu mongkau mendustakan sepapaporo ashabil korya Korea huma yang isna ini jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan, Ila akhiri itu mongkau akhiri dahwah Iku badaluit dari badalit alulah yang pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan di bong nova ngukuhna ingsun memperkuat ingsun. Bita vivik lantas vivia azjasna, watas titi lantas titi fa azjasna. Ei nguatno kita al isnaini ing loro. tak kuatno bisa lisen kelan utusan yang ketiga. Pakolu mau ke Podongucap Sopo Rusul, ngucap eh Inna ilaikum mursalun, Inna saat temenik itu ilaikum maling si rokak, teh umur salunat tentu gas nokak teh, diutus mana nih di tu gas nokak, kolu Podongucap Sopo asal pulkor so ini gengat sini santai-santai ma mohon, surat paling populer, salam meyakini yasin sunat, atau meyakini bidah anak rapal tadi, enak. Kan fitah gak perlu diapal loh, jadi aku ya kan meyakini noh, wah sunnah, nah meyakini sunat kudu paham, dan arah paham atau meyakini noh, wah jadi arah pahal dihalasan kan fitah, hehehe, ya, tapi bodoh rapen dering, sing seneng rapaham, sing pitano ke apalah, ya, bodoh bodo rapen dering, kalu podo ngucap sopo asal bulkorea. Mutape ma antum ora ono te sira kabeh kecuali yo menungso mislunas pada kita. Wa ma anzalar rohman Lan ora nuruna sopo Allah sing rohman min saein saking wahyu apa wae kebenaran apa In antum orang ono te sira ma antum milatek dibuna kecuali goroh kabeh. kalau gedhong ucap sapa rusul. Aja salah rujuk Rabbuna itu pengiran kita yang alam perso-sopo Rabbuna kita Dawa Rabbuna itu menjahari nomaku koyok Khosami kita melakukan khusam, maka fungsinya sudah menjadi khusam wazidah dan tambahnya, tak di dunia, lan Dawa Rabbuna ya alam Wabilami lan iklan lam lam teng lamur salun oke, okay. sejak yaktinya, katanya, innal insana lafi khusinlah sing buatan, lanafi la buatan Allah, la pendek, lafi khusrin, yang lain lamur salun, itu jenis Allah la takkit napa? atak itu, wazidalan dan tambahan apa atak itu takkit bihiklan dawuh rabuna alam, ya wabila milan kelawan lam, lam tengene lamur salun abis lafi husrin, ala ma ingatasi perkara kebelahukan kang ikhidawuh iki isyadadil ingkari korona tambah oleh orang percaya percoyo, percaya ini orang kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun Innallaha yastaukit saktemen kita ila kemaring sira kabeh ulama mursalune den tugasi kabeh Wama alaina lan ora eno iku dewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas at-tablighu tegese nyampeano al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillati klan beberapa bar dalil al-wadihati kang jelas wa ya ta'ala dilatul wadihati ibra'ul aqmai mare no wong picek wal abrus lan wong penyakit baros penyakit yang orang itu merotoli ini. warnanya rubah kemudian jadi merotoli wal mariti dan marek na wong loro wa mai, wa ikhya ilmayiti lan kaya dini ngurip na mayit kalau ucap sopo seperti ahlul korya atau ashabul korya ini saat teman kita tato yarna itu nampo elek kita soalnya tato yarna nampo elek kita tasha amna itu jadi elek kita nasib kita urape rapik bikum sebab siro kapteh gara-gara ana -gara kuwi dadi nasib kita tidak ndak lebih baik kita ilmatori misalnya krana putus e udan ana kita bisa bepiku kan sebab sirah la ilam tantaku lamun ora mendo sirah kabeh utai la mukosamin lam kosam lam senganggu nganggu tauti ahlil kosam dari kata wawoh la ilam Tantahu. kowe nek ora leren sangko dak walanar juman yaktene bakang raja ingsun kum ing sirah kabeh bli hijarati kan waktu Tos Rien porodi itu diancam matu. Aku paling sanggupnya kurang, tidak andeng lah. Tadi kena kecaman itu bangunin. Oh Rien, aku nak dakwah, ini aku diancam. Matu. Jadi aku paling kurang sanggup. Oh, jangan lupa Binalillah wa Inaillahi no rezim. Walaymas sanalan bakal nyentuh. Tunggu corokiku ngepop kum engsirakap minasa ing kita. Apa ada pun seksualisme yang larang. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan seksa dari kita. Ancamane kaum ya. muklimun tidak seingkar Kalau jawab sopo al-mursalun, ya Kalau sopo al-mursalun, al-mursalun, Utawi ngeroso elek si rokake, utau nasib elek si rokake, utau isuk mukum, kese nasib elek si rokake, ikum mak kum yo merko bokowo kue kake, kamu bernasib buruk, itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian, urasalah oh, ku, dari Rasul-Rusul itu kuwe dek keburukan, itu ya karena diri kalian, bukan karena saya, sebab be biku fricom, kekafiran si aing zukir tum. Utaidawainu hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati asar hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati tasil hamzati tasil hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati alif hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati hamzati Aing zukir tu umpomog glem den eling no sirokape. Gue tambah apa saja nih gue waras nak glem dilingno. Gue itu mungkin sih denase hati sirokape bahwa gue itu melayan den wetekno sirokape. Jawab syarat itu tahu jawab syarat. Gue masih dufendin buang. Eh tato yartum kena dilingno malah berkhayal segala macam-macam bahwa fartum landeti kufur sirokape. Bahwa teki ku mahalul istighfari penggunaan istighfar walmurad utekang den kersano pikiran iki atau pikuh melehno. Melehno, seorang bahasa indonesia itu menegur secara keras itu taube bahwa itu membalik dari syrih kabe, kita kawam, akan berlebihan dari syrih kabe kita berlebihan dari syrih kabe, kita akan berlebihan dari syrih kabe orang-orang yang dianggap berlebihan dari syrih kabe di syrih kabe sebab syrih kabe melakukan syrih itu menyekutkan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu syrih kabe wajah alantakwa amin aksal madinati sangin ujung kota Sopo rojilin wong lanang Uwa itu rojil Habib An-Najjar itu Habib An-Najjar karena ada Sopo Al-Habib, bukan akan amanah teman-teman iman Sopo Habib berusul di, di klan rusul Waman siluhu te panggunaan Habib itu di aksal baladi ada ujung daerah ujung kota Oleh itu, ah ahli Melayu Sopo rojil? Ya, setidak itu banget Sopo rojil apane aduan Melayu ini makanya ampun aduan aduan banget, jadi ada aduan musuh, ada aduan Melayu itu banter Lama sami al-wangsane krumu sapa Habib An-Najjar bitak di bilqomi kan oleh gorono kaum ar-rusul utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani poro kaum-e, "Ya qaumi, hi kaum insun. Itabi'u anut as-sira kabe al-mursalina ing biro, biro wong sing ditugasna." Itabi'u anut as-sira kabe tak kidonil awal, tedawu itabi'u ika anut naukiti sawu sing awal ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah jadi, Al itu ukurannya itabiu malayasalukum ajaran anu toshirokageh man ingwung layasalukang orang jahluq sopaman kumisirokabeh orang jahluq ajaranik imbalan ala risalati yang ngatasi katugas nauniman jadi al-mursalin itu ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta noboh imbalan Terus kedua, wahum hal itu wongake untuk petunjuk, ulah ikhlas tapi goblok ya berdoa, jadi ya ikhlas ya tidak goblok, artinya muhtadun orang yang apa, tercerahkan atau mendapat apa petunjuk memang nantikan halal haram untuk panduannya pengiran. Fakila mukodidawono lagumareng habib an-najjar anta aladinim utaonotosiroiwa aladinim fakola habib an-najjar di wa ilahi turcaun. Wamau teopo wuli ketu engson laa futuranya ba engson ala dieng dat fatoro ingkang ngatur sopola dini ingsun, kholako teksi gawe sopola dini engson ela mani ate keseorang nopenghaleng mo cerdi ketu engson men ipeta tisanginya ba dat sing gawe engson almo kang bu ceto pomuk tadiha opo perang sing dorong ninggone ipeta lawa antum te siro kapeu kadali kae ku normali ko yop mengkonong mengkonokate Wa ilaihi dan maring awas sarasan turucah dan balik surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe kabeh surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah surat pelihana surat ini kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe pelihana surah kafe khusus surah kafe pelihana surah E, pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu, mufasir itu ada yang cari aman, ya, cari aman itu pokoknya singkat resiko. biasanya Allah bimuroti, bidadari. Sekamangani muni wabawu, kenapa? Alam. E, karena awak itu suar, kata Yasin, Hamim, Kof itu termasuk e, Asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasia kenapa? Allah Qur'an. Tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca dibak nabuh, sholatullah, salamuwa ala toha rasulillah, sholatullah, salamuwa ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat ulang lagi ya antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama penggunaan apa ulama ulama menggunakan yasin untuk rasulullah sehingga settingnya berarti begini yasin ya muhammad ya saulang lagi yasin ya muhammad demi quran yang bijak inna ka ya muhammad laminal mersalin jadi secara Istiqmal itu sudah sambung Muhammad, kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal, betul -betul. Normal sama dengan Toha, Ma'anzalna, Alikal qurana Litasko, Toha, Eya Muhammad. Saya tidak nurukan Quran ke kamu, Litasko, supaya kamu celah celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa toha dan Yasin maknanya adalah Ya Muhammad Muhammad Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanat Juga ulama ingin Quran tetap ada mutasabihat yang hanya tahu yang tahu hanya Allah Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat Menafsirin Allah Allahu a'lamu bimrodihi Bidali. makanya kalau matur, ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah, naboh? ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja meniru sholatulah salamuah ala toha rasulillah, sholatulah salamuah ala yasin habibillah. Terus masjab ketiga begini, cara berpikir, jadi muktato atul huruf, potongan-potongan huruf, itu andekan anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. mukta to'atul huruf, potongan-potongan huruf, itu andekan anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti yang dikaret, no, senajan itu larut detailnya. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian Mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan abcd, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang balik tadi menceritakan detail, apa detail? Jadi misalnya kamu, saat tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya, dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z, mana apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Zinkoh. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan. Dugaan ulama. Nah kepentingannya ulama hanya satu. Jangan sampai ada orang yang protes. Kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan. Tentu kepentingan yang baik. Supaya ada analogi analogi itu kiasan, bahwa seperti itu mungkin, kayak kita ngomong tadi saya punya teman cerita istrinya A sampai Z itu maknanya apa? cerita dead sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya, jelas ya? itu jelas ojo kok ngejokok pepeku malas berpikir terus yasin, Allah alam urarroh lana aku ya gak yasin, sakturusnya urarroh Wah, koyamu ra ro Yasin tho. Ku alo Yasin do nyowo sing tau. Memang e karo liyane Yasin. Ya sesaeh lak bedheki ayo. Waqilal yawmanansakum kama nasitum liqa'ayyumikum haday artinya kan yo padha ngene popo wa alam. Anak gue super popo wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modele ku nak goblog ku untuk justifikasi, modele untuk. Ku gale nasibnya orang Gak ada yang tahu. Ya maksudnya tak takut halal haram juga. Sepotongan rohnya bakat. No? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya. Ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu itu tadi Yasin dan Toha tentu saya milihkan Nabi. Karena terusani inna kalaminal bersalin dan dalam Toha ma'anjalna alai kal'qur'an alitasko. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan tiga ya rige soal engalim kerandran keempat ben cuman sing di pondok darane murid temalim senajan to kopi pasteh pokoknya membok membok alim keempat kemungkinannya begini eh bahasa arab itu kan ada abajadun hawazun hatayakun lamun ini siapa lagi ayo jajal abajadun hawazun hatayakun lamunun saafasun qorasun tafarwada iki jajal abal banyaknya a berapa pirohen Si, si gue dukun gue apa terus itu es ngeikal gue, nara langsung lurus gue, nah, ah, terus nah, nah, satu nah, nah, terus nah, no. kosong satu, kosong dua terus nah, <laughs> -ja. gak terus nah, berarti bro nah, nah, nah, nah, hato to Toh berarti sembilan ya? Ha ya 10 ya. Kun 20. Terus Singha ya to ya kun nun sa ha. Ha berarti piro? Papate. Ya? A ha, 5 Oh. Berarti mau piro tok? songo ya. Tok songo, ha 5. Leres iki. Kok mamang Mustofa mesti menang. yang tung menang jika kita tawakal langsung gelap berarti 1 itu sama 5, berarti 14 sehingga, nah 14 itu coro coro ilmu falak dianggap ibarotun anil badri sehingga bulan purnama, bulan purnama itu kan 14, 15, 16 jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Ibu Mira, nah, nek omega posong paso bid itu telulas apa 14? 13 ya. Tapi sing karoan di 14 Ibu. 14 15 16. Nah, karena nabi iku adalah badrun ibarat rembulan terus dianggep ae toha iku 14. 14 iku berarti awalul badri. Mergo tamammul badri iku 14 kalian pinten? 5. Ayo, terus orang ulama singak cara mengkaitkan tuh makna nih Nabi jinabib berku anta bedron anta samsur. Nah, sama anak tak kok Gus milih amilah limolas. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu. Sing 14 b limolas saat muhtala falah. Enggak nasip 14, 14 orang saudara nih limolas. Sing limolas nasip p orang saudara nih 16 atau 14. Kok? bulan itu mesti muhtala falah. Tapi jelas kalau awal-awal apa, muda awal apa, sempurna itu mulai bintar sekawan belas. Mulai sekawan belas, lima belas, enam belas, mulai jumbo-jumbo. itu kau 14 empat ya, mirip lima belas, lima ya belas mirip 16 belas. ya? terus ada yang jarang ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca hamim ain sin, kau itu orang Yahudi kaget. Ama ya Muhammad Askoluminha. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus ditunggu ya, hak berapa, memberapa, hadhi umur umat Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian, umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan, apa? Oh, awal ilus. So. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, yang pakem mesti bener ya wabaru alah no no lha kowe ku makome paling mesti bener dadi makomem dur paling bener paling goblok mau. dadi wong paling bener merko nyatane ora yasin yo ya kowe yo popo alah gayamu koyo ora roh yasine tok yasin yo ora roh nah dadi kowe tak takoki piye jonge ngartine yasin bahwa alam gus bareng tak takoki awalam ya rabbil ladzi kafaru annas samaawati wal ardhu kana tarad kon fa fataqnum majabe yo ya. mamahu ala jadi, kayak gue super wawala. Mengenai apa suwayang gue, gue. Saking sayangnya, goblok diterus nomor 2. <guluh> saya mengheran. Jadi, saya perlu pinter. Mereka nak pinter, malah menurut akal saya. Ibu, mari sombong. Ada tiga goblok. Notus, muni, waworu. Wow, nah, mengenai sing rido. Oke, dibang pinter, gue mau luhur. Ada goblok. Sopan. Sombong, wudhu, so. Sopan, itu gue, Berarti goblok. Apeh, <laughs> <guluh> lah aku bilang sampai orangnya ya, yakin ya. Jadi, aku yakin ngarapnya pangeran. Mereka aku pengagum pangeran. Pangeran tuh gak barang goblok yang nongkrongan. Melanakulau nih jadi uang pinter tapi sering istighfar. Tenang dokter, aku uang alim lah, aku sering istighfar. Mereka kadang-kadang melanakulau nu termasuk uang alim sing jarang terima fasilitas. Mereka aku izin ketemu pangeran. Gaca lah, misalnya rugen mondo, misalnya gak enak mondo. Sepunika terjadi. Ruhin mondok 16 tahun apal quran luanya terus juara nasional, juara takfid nasional, ruhin keruitin gendut, umur wawanan oh, umur 16 umur timur, imut timur, ujung timur, umur timur, umur timur, umur timur, umur timur, umur timur, umur timur, umur timur, umur timur, itu baik tapi tetap statusnya mendapat ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab timur, umur timur, Quran tak paringi gampang kok untuk untuk duit apa yang kamu lakukan untuk Quran? ternyata dia ngapalkan untuk lomba, semuanya untuk lomba dan untuk mendapat ketika kanca musim goblok Quran rapal, kitab ya rahalim, terus gunung kidul berhubung melarat dengan gunung kidul berhubung ora juara nasional ya langgar penceng. tapi akhirnya mulang Quran sudah cili-cili ada pengajian Quran ya sebab ini ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional seorang yang berlaku memberi kenapa? seorang yang berlaku mendapat atau menerim yang paling tidak berlaku dari Wong alim banyak teman kita yang tidak alim sudah pada halaman, akhirnya seperti masjid, seperti madrasah kita yang berlaku alim pinter pidato diundang untuk menghidupkan kekos medjid saya tidak bisa guyu, saya tidak bisa menghidupkan saya tidak bisa artinya Aku melarang jangan-jangan goblok kamu jarak, kenal? <laughs> Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mula aku tetap hormat, hormat banget terhadapmu, hormat-hormat banget. Maka hidup ini makanya kulos won. Siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian, yo kliu. Urip masjid tuh nak no pengajian. Tapi Kiai ini kudu wigi. Taruh saja misalnya. Dia harus tahu kalau misalnya dapat sanggup 2 juta, harus langsung di zakati. Perlu sangat ini karena potensinya uang ini satu. Kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang Ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati Ya zakati apa saja lagi, masjid juga, orang juta, duit cemen, tidaknya masjid sing lebih apa nggak urip atau tidaknya pondok. Ya, yang penting di zakati Gue pribadi ya zakat dari gue anak bujunya zakat dari. Tiga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai sekut persen, ada yang sampai dua per tiga nebo persen. Makanya Syaban Arwi ketika ditanya zakat menurut kamu berapa? Syaban ya zakat yang kuas tawang am, yang kuas, yang kuas bisa 100 persen, bisa sekut persen, bisa walang gula persen. Karena tadi dia takut hizam. Umum aku kenal sampai yang ini kok orang Quran ngaji Jalalain, wah divizam. Karena kalau kenal tidak di luar ngaji paling ya. Jalai aku di daerah santri, nggak di, di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun, nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini, kenangannya kan saya ngajar jalalen. Kui mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. sehingga nah. sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja. Rasakrab teman-teman. Mari ruwet. Dulu <tuh> <tuh> ulama dulu itu sampai seperti masjid itu, itu Imam Syafi'i. Itu sampai tak figurah. Waditu an nahl kota Allah muhalil ilma wama nusiba illya syaun minhu sebagai ribat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fakir. tapi tidak satupun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya khat gimana, basukoh khat piye, nak tolak biye iddah biye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i, karena dia yang diinginkan adalah sembareh ilmu Nabi SAW. Orang itu terus di mana? Umat samenin angkir rombongan wali songo selisih biru. Ya. Lagu mergawe, ini Tapi misalnya Rano si mergawe, ya Rano sing ziarah, jadi ya repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah a'lamu akalmu bimurodi bidalik. Problemnya pertanyaan tidur. Quran turun untuk memberi penjel lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awa ilus suar karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan kira-kira maknanya seperti ini ya saya tadi, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z, A sampai Z itu tidak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya, maknanya apa? paham ya? Nah, orang Arab itu tahu. andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim, dia tahu, hak itu merujuk apa, mem merujuk apa?" Jelas ya. ya. Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap menghentikan wabah. alam, dan itu makom tertinggi itu makom Samian. Semua, dan saya milih makom sendek dek. Mulanya ngerang nomor itu makom dek. Nopo, sing makom Dwar Novo, boboh Samaan milih makom duri tapi gak manfaat. Kalau <laughs> milih makom deh tapi napa? Manfaat. Kaya tawakal, makam paling duri. Tapi yang akhirnya nganggur, kelunak kelunak nengoman. Segera tawakal, doa mergawe, duit karyawan manfaati uang akhir. Kau milih ini. Jadi kan cakup. Saja nih rata tawakal. Agar ganti toko orang nganggur duit. Cuma wong Kiai ora ada alasan, jadi nganggur. Alasannya apa? Tawakal jelasnya eh, jadi jelas jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu kalau bilang nggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan sementara kalau faham betul nyatanya Quran ada ayat mutasya bihar desaiki setengah-tengah ngerti polanya tapi enggak ngerti detailnya apa ngerti polanya tapi nggak ngerti detailnya yang nggak enggak ngerti detailnya kita ngomong wawuh Alam, tapi kok ngerti polanya? Biar-biar Quran turun itu lilmubin, lilmibah nak untuk memberi penjelasan. Kan gak terbayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak tidak jelas. Ini setengah-tengah. Biar-biar Quran sehingga ulama mulai dulu tetap nendikan kalau maknanya yasin gajing Nabi ya urut tenan yasin eh ya Muhammad misalnya walquranil. Hakim innaka ayo Muhammad laminal kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ayo Muhammad ma anzalna Qur'ana titasko. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu lama berani salatu salamuwa ala toha rasulillah salatuwa oh, salamuwa ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makomnya sampaian tadi, makom ma wawahu alam. Berarti gini salatuwa ala toha ala wawahu -wa -wa alam <Sessus> <Sessus> salatuwa salamuwa ala wawahu -wa -wa alam <tuh> Lu kok sama kok kita milah goblok pinter apa ramilah jadi ya makanya kita warai. jadi tidak eh, semua ulama cara pandang seperti itu jadi, setengah tengah-tengah you know, kenapa? tengah-tengah, jadi detailnya apa-apa waw alam tapi tetap kita tahu pola la caranya ngerti gimana? saya nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. kenapa kita toha Tuhaya Muhammad anggap itu tadi berapa? sembilan ya? ya, lima, itu sudah awal lelatal. Bateri karena bulan mulai seribu tanggal minum Empat belas tak kok takok? Kenapa enggak tanggal lima lah? Nabi Dewi ku yang mengalami dari empat belas lima belas Sehingga ada awal lindung ada tamamun lindung Sehingga kita ngambil dari empat Empat belas Ya itu kan dia ya sambung terus gampang ya, Tapi ojo ya terus Nangono terus yasin ngebu- itu ngi kabel nggak buat baja Tunjuk liru. ya seperti itu pun kita butuh sanat Ya, saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa sanat dan sanat saya sampai para guru-guru kita. Sebagian itu memang mengartikan yasin itu Muhammad, kayak tadi. sholat wa salam wa ala toha rasulillah sholat wa ala yasin. Hafizah coba, kalau sampean apa enggak bermakna ni kanji nabi tadi ya, sholat wa salam ala toha ala wabu alam bareng wabu alam sifati. Rasulillah kan aneh, jadi utusannya Allah, oh ikut wongnya apa alam, kasus gak? oh kasus, oh kriminal besar, penjara tenan ya, jelas ya, jelas ya, nah, jelas, jelas, pinter, soalnya ngaji cigang, pinter, jadi soal rasa mangka tuh, pinter, no oh Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan, ya, saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota, kan, ya, Rasul semua itu yang Rasul betul, Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jenisnya Rasulullah, Kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa, yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Nah, yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan, ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustad ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di menara gading tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh karena ini ndak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa ya, harusnya nggak seperti itu jadi ada rasul sentral ada yang didelegasikan ke kampung-kampung terting tertinggal anggapnya niru Nabi Sinten isa kayak Rasulullah juga gitu beliau di medina tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman kita tahu kan Mu'ad Abu Musa al Ashari Saidina Ali disuruh kemana Yaman dan semuanya dapat tugas apa Basiru wala Tunaf Viru namu Basiru apa, apa? Yasiru wala Tu Asiru Basiru wala Tunaf Viru con nak ikhda wah gay gampang juga gawe angel. saya ikhda wah kan juga Apa apain rangno ilmu we ono podium reganis telung juta sound system tak telung juta leun rangno ilmu rajilas manfaatnya tuh agak ya, biaya nih aku mulang jalannya rong atau saya buat tak buat acara begini po elmu te gampang ape nangno ilmu cek repote tapi ra nyinder biasa wae kira usah tersinggung ape nangno nangno lo tapi nek niati siar ge monggo tapi aja niati hati ngaji ora kasil niati ngaji wis ngene iki butuh ngaji wis sabar berkali-kali ngaji ya seperti ini karena ajarane Allah ya siru tu asiru gae gampang gak gampang nangno ya gampang kita pe yo gampang masyarakat itu di gampang, yang penting orang dosa yang penting betenamu. Ryan kajin nabi pengaji kadang suapat di masjid itu turun, masjid. Kadang nabi nak kesuwen, nabi ngentai ini yo turun. Aku penyantai nabi salawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian, kok ditakowi hadisnya malah repot cape. Tapi nak ono wong muni nabi kuradinta ini suapat ini, masjid itu keliru. Di se suapat dengan ini nabi. Tapi aku raroh, ikut pujian tau raya raroh. Aku ada di rekaman ini. Dari lagi <laughs> soalnya tak kok ada hadisnya enggak. Padahal naonoh hadisnya yang Rasul muncul. Gue tuanang yang beda. Tago mau di zaman bos, zaman bos zaman akhir zaman. Ing jelas sahabat nggak ngerti ini. Negera-negeran nah, tni itu keturun. Raih-raihnya ini kena ngerti ini kan keturun. Mulanya nanti tak kok. Dengan ini ngaji apa? Dengan ngaji Bismika, Allahumma ahyah Bismika wahamut. Tigo dengan ngaji. Orang semprotasinya gak duga net yang turu pak yai ya, nak ngaji gue uh. turu, nggak yang kok itu ngan ngaji wah uh. Bismika wa ah ya wa Bismika wa amin, mereka ngaji turu. Tapi ini kisahnya nyata, ono Wong alim mubalek ngomong-ngomong protes pak yai saya ini orang alim banyak apal hadis, gimana tidur pengajian itu sunnah, wah kaget gini <laughs> wah Wong alim tenan, Wong alim tenan, Wong kocok ulah protes semprotasinya kocok ulah alim, jatawarai dice, tapi gini pinter terus protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. dimana mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah. <laughs> Kiai nak kenapa pengajian datanglah ke pertamanan surga. dimana mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi yo rantau ilmu jadi gitu jadi, mengenai kalau kita jadi kiai itu legawati ini, seorang rungoknya yang mau kita, seorang turu yang mau santai mama. ilmu itu cukup untuk analisis itu <laughs> jadi ilmu saya cukup untuk analisis itu kalau terang normal ya jadi rasul itu semuanya di pusat kota makanya ada litung tira, ummal, kuro ya, semua rasul itu di pusat kota raoleh nabi kokwong desoy tapi desoy-desoy ini dikirimkan santri-santrinya sehingga kita kenal misalnya sunan bunang punya utusan Wijogo. Kali Joko dakwah daerah Seragen, Boyolali, sampai Jogja. Menowo tapi. Aku harus Jogja itu bukan, tapi di Karwan Solo Tigo, Boyolali, Seragen. Tapi Menowo juga di Jogja. Terus, Mbak Sunan Bunang punya murid Mbak Soleh yang sampai Sarang. Gitu. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya, termasuk orang yang bapak saya itu, bapak saya kandung itu, hidupnya itu paling dua kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel. Mbak Ibrahim, kenapa? Asma ya Sunan Ampel itu, itu ketua wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya namanya Ibrahim Namo Asmarokonti Nah, besar tapi terus ini punya bapak namanya Jumadil Gubro, itu di Mojokerto karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Jempo Jempo itu ke Thailand apa Myanmar? apa Kamboja? Kamboja ya? tapi sejati rapat di Kamboja, kok roh nah, itu Kamboja? Ya. makanya Jempo lah, ya kalau gak Kamboja ya Thailand atau kubu sebelah, nih, nih. wangil teman redaksi ini Daerah sebelah maksudnya, daerah sebelah Wangil, orang-orang sufi, wangil Karena itu terjustifikasi, penting untuk tidak faham ini, wawahku alami Kacau Gaya sopan, tapi itu pelemparan tanggung jawab Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam, orang -macam. yang nulis buku, profesi, biasanya rapati paham orang yang nulis itu, profesi, bentuk royalti orang yang kiai, alim, paham sejarah tapi mau nulis, seperti rakyat kelas orang nulis itu untuk golek duit orang yang orang nulis, orang paham, kayak gue, penting seneng kiai Iku mahkamah ya duwur, penting seneng kiai nah, keyakinannya banyak kiai itu sunan ampel itu lahirnya di dicempa jadi dibawa ketuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan, maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. E, makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren nah, secara silsilah Nah, maksudnya inti ya, entah inti gen maupun inti-sab apa? No, belajar ya. inti ada dua, ada gen, ada apa? belajar nah intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utarakan Hingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kullu nasabin wa sababin yaumal kiamah illa nasabi wa jadi wong sing wis gagal nasab meniki iku iso intisab nabi lewat nasab sebab yaitu napa warosatul ilm apa waratsatul ilm jadi kowe sekali rahim istakbalakum minakum takobal ya karim Habeb ora, ye ora, gus ora, alim ora, sopoh. muhibin, pecinta, penggemar, <laughs> kayak selengnya itu, kayak penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim kondi itu wali-wali itu kan ya orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikutin nabi, syaratnya nabi dakwah itu di pusat kota, zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojok karena di situ ada apa Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau baju madil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Faham? No? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota karena semua nabi itu litung ziro Umal kuro waman hawlah. nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya beliau untuk ke pelosok pelosok kirim utusan Nah, disebut arsalna nah utusan minimal dua karena biar ada temannya ono koncong rumpi koncon rembukan nah dewan kan repot nah dua ini kemudian ditambahkan satu bisa bisali Terus Sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini, Habib Anad jadi ya, disebut wajah min aqsal madinati roh ya, Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu dakwah di desa binaan, maka yang nolak banyak. Tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu. lah ini yang awal. Satu dua terima kamu insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilam, wah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek. Karena ngerti H.E. Kiai. E. Daerah ini prospek ora orang, -orang e. Akhirnya sing prospek prospek sudah banyak sugian di ritual kejawen sing yang, yang corotohir sirik, dijauhi poro Kiai. Bareng diserang kubu sebelah, kini bengok, bengok. Nah, kelakuan kok ngono apa dan paham ya. Jadi kita ini sudah salah kaprah, jadi tidak dakwah ning daerah prospek. Prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah ginak. Lu kulon gadah crita niki demi no, Demi kebenaran kelengkapna. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek, itu dulu bapak kesana itu pakai truk power. truk power. <guluh> itu kampung situ Siturian Abangan. Taknikim termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya, terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ tempat terkait power, nara terkay power isomungga. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak itu sudah diputu. Sekarang saya teruskan, saya masih dakwah di sana. Kadang ya dojwan ke saya, oh, keren mulai di ruangan desa ini ya perlu tak ceritakan sama masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja kini namanya sentral kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa bina dan itu cukup delegasi, karena kalau kiainya induk ikut nguyur neng kono engkau terus kiainya kosong kadang itu wayan Pak Rabinaan <laughs> ya apa, apa halal, tapi kadangku bina nira kasih lah tapi wayoy kasih liwong akeh ya semacam macam gue usah protes ngono nang protes ustad juga manusia jadi yang mengonu ustad juga manusia intinya itu menjadi inspirasi rasulullah kemudian bikin dakwah tadi makanya rasulullah ketika sugeng ruang nabi jelaskan pada akhirnya di mana medina kan anggap saja medina ini ya umayyurah tentu umayyurah pertama itu mekah terus kampung kedua nabi budi Medina. Saya beri contoh ya. Atab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asari, kemudian siapa tadi? Muad. Itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sohabat diutus ke Ethiopia, Ke Habasah. Itu malah banyak sekali, termasuk si Dina Usman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ namanya. Nah, kalau gak salah Eritrea apa? Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Sam. Syria, ke punya Sam, bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak enggak berhenti ngirimkan delegasi dan rukun adatannya gitu dan delegasi ini nabi kalau ditanya lalu bima danak rasulullah lalu ketika saya ada dekat jenengan kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa kata nabi ya kita bila kamu panduannya ya kita buah. kalau ndak fabisun Sunnati rasulillah kalau ndak al khil asbah bil asbah wanazir bin nafir ya mirip miripkan lah yang mirip ya mirip yang mirip ya mirip sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah, Wanazoh, jadi cari kemiripannya, apa? Misalnya begini, Ruhok Nautanana, hukum itu kan mesti ada master, ya kalau kamu menjadi pakar fakir itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furuk, nah furuk ini kalau dalam fakir disebut hadal hukmu mufaron ala kata, hukum ini dicabangkan mengikuti induan ini. Misalnya begini, ya, Ruhok Nawas, ya. tak latih halifakir, ini kan sawal-sawal, kan sudah mangan. tuh. Nawingi romadhon goblok kana alasannya amangan, senatjanto ya lasan, aslinya ya asli cuma akan alasan, nopo, sawal kan ismangan, rumah nol ya, misalnya hukum begini, tak warai, engkau ketorok ke pinter, ketorah, bergaku jek berharap ke pinter, ono oh, wongi kun jimat fucun nih, neng wulan romadhon, rino nopo, rino, hukum e bime, jimat fucun neng romadhon hukum e batal lorongin batal pinter ya untuk binter-binter sparol kemudian jima bujoning wulan romanten tuh hukumannya berat yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan udah atau puasa dua bulan berturut-turut kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin satu miskin untuk orang satu mood pokoknya berat tuh hukumannya disebut tidak kubur rungkornya no. lalu menurut imam safii Menurut Imam Syafi'i pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jimak. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman. Seberat itu karena makan tidak jimak. Jimak ya tidak makan. Cara tangkap meleleh, w sube Jimak ramakan, makan, makan raji jimak. Cara tangkap meleleh ya. Jimak dianggap terlalu seru. Meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar di poso-poso, batal demi jimak. bujuni. Ya tentu ini untuk bocor aja bocor ala usaha kepikiran, bocor Coba bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor bocor Arab, bocor Arab bocor bocor bocor bocor bocor mendowan bocor bocor bocor bocor bocor bocor Wes mangani menduan Bujune, orang Arab kecelakaan wus, <SILENCIO> wes bang Arab mangani daging Bujune, wus musuf aku sulap cororo Arab sungguh ayu bangir wus orang Arab iseng ngumpet jamin, posisi gelem halal, jadi yang ngawak mudi wesi mangani nopo, menduan tahu susur wus, jada wus wus ras raptan wus wus pertama wus wus kaget. Kalau ini kan rotok kiai air, rotan kiai nak aku nak mangan itu gulek sing gampang, para jata tak pangan kelet kapi bingung. <gulau> sesi-sesi yang di jogja kulino, kenal di kulino mangan yang seperti itu, sesi-sesi kulino. Alhamdulillah ratau ke kelaleden, -kel -kel pertama kelaleden, aneh daerah kan aneh. Pemnejenni jatuh <gulau> Jangan ngitung sengale rasa enak maksudnya jatah ketan sengen aku rambut terus nih, oh semu zaman hoax penitupayaan agak diterang lo detail, rumah ana tangan kita latih alim ya, ilmu barokah, pulau nih untuk barokah ulama-ulama si morga bundet maupun si ngecek sukem kemana sehingga dari Imam safi iya jima itu tidak makan, makan itu tidak nah, oke okay, kita setuju, karena jima dianggap terlalu serem, kenapa? ya serem itu, misalnya seperti ini, saya bertamu saya rujan, terus makan segone kan normal, terus pamit ke dalam kamar, saya beri makhluk <laughs> kurang aja, tera. Tamu nih, kurang saja, tamu <laughs> bertamu saya kurang saja ya kurang ajar. tapi mencoba pikiran ini malik, ini dengan malik kenapa hukumannya seberat itu? kenapa hukumannya seberat itu? karena saya hormati Ramadan, saya tidak menghormati harkat melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, lemangnya jima' buju statusnya haram kan tidak tidak zina. Jima' buju status halal apa haram? Halal bedanya apa dengan makan? Ke jima' mangan bedane apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hat hormati Ramadan dan menghwiri udhrin merusak kehormatan Ramadan tanpa udhr sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al hikin nazir bin nazir, wal-asbah bil-asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum feqih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna jadi buat kias saya kira uang malah gergak non sunah Nabi keliru sunahnya mana sunah bahrul zaman Nabi Su kenguruh kias justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup kenapa tidak cukup karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias saya kis, sudah isi, orang oleh sih, ya, maka untuk melawan seperti itu, sekutu cangkem melek, tapi cangkem melek, rapi, ulama kau cangkem melek, menentang wakil lo kue, pantes pantas cangkem melek nol, di murid, cangkem melek nol, maksudnya, ditakoi, gimana hukumnya salaman setelah sholat, oh, enggak ada tuntunannya, bedah, dari sing cita, kubus belah mojorono, jari sing, sing santri kuyarodok, kurang ajar, kok kue kue nih. Jere santaiku, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh ndak Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh nggak? Boleh ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh? Nah kenapa kalau salaman tidak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh canggelmelah. Iya cerita maksudnya maksudku. Sekali satu-satu, satu-satu yo, ya. satu-satu, laku sebagai di kecelok wong ngelem. Coba takau aku dua-duanya takau, cara pinjangan sebut dia, podongan gureo nih ya. walaupun, laku sakit neng dinggon, argumentasi hukum, wong akan ketemu pangeran debat, woi pangeran si mutus noh. Karena ini gue sepodul ucu nih, podul ucu nih, lo wong podongan debat ngono lah, -la -la laku po, nak ke wong parak pangeran, persoalan tuh pengguyon, pengguyon, tiba pengguyon yang becek. Seng kepengen salaman, gimono gos salaman. Nong rame wang ayu, berugin bustoba udah api sahubat nong bodoh. Ya mongko. Seng api jagungan gimono. Biasa wae Sementara nak bersolat, bersalam. Wis saja solat meneng. Enggok solat bag dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. mergo kesunatane memisah solat fardhu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngentikan jadi dulu itu nggak terikat. Ayo nah, mau ngejengging kias. Kalau kamu bersolat, boleh nggak kamu setelah sholat nyalakan hp ya boleh. Boleh nggak setelah sholat sms orang ya boleh. Kok dak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kok cowok terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, Milih yang nggak salaman. Tapaan pinggirnya kira cocok <laughs> ya, Tapi ada ngono jujur yang ini enak cocok salaman. Alat atau Malangel menaikkan hukum kan Tapi susahnya apa sih kita ada ngomong seperti itu? Saya salaman yo ke Ben. ini alam demokrasi. Saya Salaman yo. Ke Bennya biasa. Wong bar salah tuh perintah pangeran ileng pangeran. Ya sudah. Ono seng ileng pangeran lewat salaman. Ketemu Wang Mokmin. Ono seng caranya neleng pangeran unduwi lu. Terus ngaco tas Ben. Ono seng nganggu tas Ben gitah nganggu trici ini. Yo Wang gua sementeng <tapi> Susah ya opo sih. Waraside, maksudnya ilmiah sidik Nah sekarang kita beda. Kaya saya ini madzhab maliki apok hambali, apok safi, maunya beda maunya. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah rasul maka al hikin Nazir bin nadir hukum yang mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggani Nabok ibu juni. Nabu itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa jawa dengan tangan kan? barang pria ini dilapori karena ken jogeman nabu ibu jum kang romulan bujoni lakukan lapor aku saat ini buat nabu i nyadui <laughs> <laughs> barang lakukan tak cello ken kok sih nyadui bi dari yang karam nabu igus saat ini kita alah nyadui terus aku melihat ini yojo nyadui kang romulan bujoni lapor saat ini ngidoni <laughs> hanya karena terjebak tekstual apa? tekstual berhubung naboi tidak nyadui kalau nabo haram nyadui ra mesti haram itu terjebak apa tekstual coba kalau dia waras sedikit makna haram nabo itu menyakiti saya ulang lagi makna haram nabo itu maka nyadui juga sama ngidoni juga sama ngember nanti utang-utang tonggo yo sama karena itu sakit loh perempuan utang-utang peilihan cerdas ngono. Terus bertaku isu nah rasulnya mana? Bara saya. Kemala nak pangeran gantikan yang orang tua mau falat takul lahuma Jangan katakan hus. Terus dia menyinggung. Jianjuk bapak. Loh, kok komunis jianjuk kan tidak uven. Waras lo orang muslim ini. Well, muslim orang loh. Maka sebetulnya zaman nabi itu sudah gantikan al hikin narir denade. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus maknanya haram disa yang maknanya sejenis maka saya nah. jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan, misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan maka ini penting sekali ngaji nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu Sayyidina Ali ditanya terus kaedahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru, bikin mudah bikin ceria, jangan bikin susah bikin gembira, jangan bikin susah maka kalau ngaji senang guyon perkarane kowe wis sumpek neng omah, rai-raimu wis sumpek. Lah sumpek neng nggon ngaji disumpekno pisan. Kan sumpek double Stres malangnya ngel ngel Jadi sik aku yo naik lan rileks lali utang sejenak, mereka nak dewe nabi jelas basa beri berita gembira. Wis pokoke ngaji ora pahamlah swarga, wis pokoke gawe berita gembira. Mbotenan ba ora sok mbeng kok. Cocokane sok mbeng. Ya gak gak tenang, aku ikhlas ya tenang. Melainkan jorok jorok itu anak ngakali. Yo, kau ngaji bi aku, mesti swargo, asal ikhlas. Oh nah, no tambahan ya, asal ikhlas bang. <guluh> Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini, ini partai ini tahu karena al-hikin nadir bin nadir wal wa al-bahil asba. Al Imam Suyuti ngarang kitab Al Asbah wa Anza. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku salat gini ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Secitik. Cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok ke untal? Loh, cilik-cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok ke untal? Keuntal, maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak uploks itu orang yang tangan baju bo. <laughs> <laughs> maksudnya, terus kalau gak leprono, ikut keuntala pemangan. Mangan. Jadi, akhirnya kita membedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan, berarti membatalkan. Solat. Tapi ini bab tamu. Solat tuh batal dengan makan. Tapi ini bab tamu cong tamu ne kayak nomangan tamu kasih makan terbuka iuposito ini di bab sholat, sudah makan namanya paham ya neng bab solat sing darani mangan gatalu saupo pokutu sak biring saupo neng bab nyugoi tamu sak biring bos saupo sak sama-sama istilahnya makan tapi orang akan tahu konteksnya Makanya dibutuhkan kontekstualis, muktadol kal bukan seder tekstual. Lah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng apa? Lah nak nuruti bibit aku ngaji bibit, mana ada nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP nak Nabi ora tahu ngaku HP. Mau meneh WA entah tahu. Partai zaman Nabi Oh No Partai ini sesudah tak takut. Kalau kita sholat di Indonesia, Nabi ratau sholat di Indonesia. <tuh> Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat. Sholat itu sujud nih Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduye sakni sore. Alia sangi sore bokong, maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sangduure bagus. Oke, okay. tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saya ini misalnya wong sujud dilalah iku tingkat, tetap sah toh lah. Koyok sujud neng gonede daerah-daerah, koyok neng Arab loh. Saya haji sujud neng bokong loh. Ya sudah, jenengnya darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan Darurat. makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul umumatus syari maksud sotun bimana kolahu ulama uddin apakah itu? tidak berharap di dalam halim atau halim tenan, di dalam halim atau ibu-ibu sepokoknya penting mengapalkan umumatus syari maksud sotun bimana kolahu ulama uddin atau bimana kolahu ulama uddin sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian misalnya begini, saya ngomong gini. Nyekel bujuni wong haram toh, eh jawab eh ya. jawab nyekel bujuni wong haram toh, haram mutlak apa onok pengecualian? haram mutlak pomenan ayuh tambah haram, elek haram, tapi tetep meskipun tuh tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan. nyekel bujuni wong haram, haram besar, ya selain haram rawan dibaca, nah bujuni muturun, ya haram plus rawan dibaca, tapi misalnya terus kita berdasar pegangan itu, sono buca ayuh klintir nih selokan. Terus beberapa, kok beberapa kan harumku sudah, <laughs> jomati lek dul, Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu itu pasti istisna, paham ya? ad darurat tuh maka harus kamu selamatkan. Lah anak bayi selamat kok bocel, lah itu ngeluarin batas gitu nih. <laughs> Meskipun takbirnya tadi, haram memegang perempuan. Haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan, kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawi. Untuk mergawi kalau wong soleh lah, tidak haji. Gilem ragilem adalah pramugari. Kan ada pramugari kok Mustafa jenggoten jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi ya. Gilem, Gilem kan kan ada pramugari, tapi ya sekadar muamalah nah saya gitu orang canom nam nakal gus kalau dulu cawe dok tapi mau amalah ngopi waduh ibu perkara <tuh> sing mau amalah ngopi ini loh ono kiai soleh lu ngomor Jakarta kepen ngopi itu semangde kebetulan bagule ayu, lagu halal berkoniyat ngopi kebetulan bagule ayu, nah, aku kan buk bidé mana bakul saya ayu terus buk parani lah itu bedo yo jadi bedo nak kepen halal yo Kueku mau ke Jakarta, yo, ya. gak pilih-pilih terus ngantuk ngopi, kebetulan bagulayau, terus ngopi, misalkan dari umumnya ngopi sepuluh menit, jauh ya tetap 10 nah, ini Insya Allah halal. Tapi nak lebih bidik sekian titik, terus kamu menentukan arah ngopi di mana? <laughs> Kue masih mau amalah, jauh ya tetap, ya, terus noda, jelas jauh beda. Karena tadi umum matusari, maksud sun binana kolahu ulama jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini, misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-nama. -selama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya muwamiyak tul mukminam muta'amitan fajazahu hujan namu kholidan Lalu ada eksekutor kisos. Kali lagi eksekutor kisos. Misalnya Ruhain bunuh Mustafa yang amdan, kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhain, ini masuk ayat itu ndak? ndak kan karena dia bunuhnya karena tu tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Wes ada lagi contohnya. Kita alat efek ya. ben pinter. Yo, ya, ben pinter. Utowo mbowo-mbowo pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa min rumebowo pinter insya Allah ditulis pangeran yo ya pinter no. pangeran itu gampangan. Pangeran itu ra partai politik. Husnudzon dan gampang jadi ono wong ibebe soleh istri ditulis bukan karena Allah gak tahu piro-piro, sing di tiye bebe wong soleh, nasi bebe wong kato an cekak nih wong barat malah repot nih nol pam gih, misalnya ono wong rahlim kok serbuanan keprok, tak serapoh po, nang ibe wong barat kato an tok malah repot, tes ngono ayah makomih, tes ngono ma wong ya, tonton ayam ayam, jupok barang ay wong tampok pamit haram tau rahit, haram, bos yakin, saya gi ono pu ajari gede terus yang lambat, nyelamat, itu debok pohon pisang tanggamu terus saya haram ini tidak pamit mau saya lewong, orang banjir-banjir kayaknya sedang mati itu wajib ngetok tanpa, pamit yang dua wajib seperti izin suatu saat konangan menangani itu tidak nuruti menurut saya, itu izin, nah, tapi hukum ini maksudnya ditentukan dalam kondisi normal tidak nah, kondisi normal langsung saya mengetuk Wait mau, terus mbok gue ngelangi. Iku halal, tanpa izin. Nah kecuali nih nebutam sitok, mumpung tok izin ngetok lima, <laughs> sing lima lu, beres sing dua ku <laughs> Ya Yo kurang ajar lah tuh terlalu jenak. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah adharurat tubihul madur dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, gak bisa siti-siti sunah rasul ra bisa karena yang pernah dilakukan nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya nah, kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik illatul hukmi adalah hadku hormati Ramadan biwiri uzrin syariin. Maka makan sama minum cara pikiran musafir yang tidak kalau jima ya jima saja jangan yang lain. Oke setuju nih. Oh no pikiran rotok beling pikirannya wong hanafi Khilah jen khilah itu rotok beling rotok beling ini misalnya kayak poso-poso kok oh, luas banget. Mau kak wadi kena hukuman niku. Tapi kanafi tasafir ya yang ngaco. Apa yang rasafir ah kanafi mau dorapahami berapa kanafi tasafir tasafir tasafir apa Hanafi? kan bianna atau cilik mela singguri, Ayo sapi atau hanafi, hanafi atau sapi, bulan Bali nih gede sapi luar biasa. Nggak ada orang hanafiin ya, kauin Allah bosu banget kan, moka langsung mati ya, kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khalayak lu ngomel, jadi Allah bosu, tak ikut awas kena, beli, langsung dia pam berarti beli gak bisa ngajarin Lauk masuk, wah, swan goose bar. Karena aduh nak, menyanyi dangdut kan? gak untuk ruksoh, karena ruksohnya Sarah hanya untuk toh. Jadi dia naiknya dangdutan kan? gak untuk ruksoh, wah, loh, busuk banget. Cara mengenai, -ken. wah, swan goose karena swan kiai kan ibadah. Nah, ketika kalian niat swan, gue safir, safir gue banget ngopi. Itu wah, <tuk> <tuk> Tapi kok ya pengiram tetap persoal. Iku kabari ini mas, kabari. Sebenarnya ambun rokok di lubuk notong. Sampai malaikat ditendang, protes. Lalu kalo buat nanti tusok ambun rokok, gak ambul buat notong. Jadi kok aduh kilah-kilan begitu malaikat. Jadi nak sing rahilah ya tapi ya, ya masuk akal dari abu hanifah, Wis kayaknya enak kepeksane kepeksan lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, enak lesu banget sampai membayarkan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridun awala. Safar dengan vonis medis, bahwa kalau kamu gak makan pinsan misalnya cukup, sudah boleh membuka. Bang ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umum matushar'i'um maksud sotun bimana kolahu ulama'uddin' Meskipun Nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya aturan-aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman. Berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung ter apa tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Seragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman, jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Nah, saya seki kok misalnya mau Indonesia orang -orang kirim mutusan yang nyaman, ya kalah alim le dol dol. Nengko nono saya itu Umar Khafidh, wong alim alim. Apa bukiri mutusan? Jadi, niru Nabi dulu ya dakwai, kirim mutusan yang nyaman. Bahmungono, ngarwan Nabi, nyaman seki malah gudange. Ulama, Syekh Abdul Qadir, nono nyaman, saya Umar Khafidh, nono apa buk dakwai kiai pesolatan? <laughs> apa <yang> buk orang Pringbon? Lalu <laughs> menuruti sunnah Rasul zamaniku tugasnya nengti sempurna mesti Yaman zaman itu maknanya nyuwun saya itu daerah tertinggal zaman Nabi saya Saiki sudah dari pusat Islam jadi saya itu Yaman itu dikenti moro dakwah di daerah tertinggal orang kok Yaman sing? saya itu itu adalah Al-Hikin Nazir kalau di Nabi di Kandani Pengeran ini, lomat, ini ada di Nabi ada di Mekah atau di Mettinah tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa itu adalah wadriblahum Masalan ashabal Korea, paham ya? paham, pokoknya yasinan sampai ya, paham seneng aku di pinter seneng. pintar menipaham. paham? menyenangkan guru itu ibadah <gulau> tapi gak kira Bodoni paham, bodohnya itu dosa jadi, <gulau> jadi ganjaran sito, sito, ini sitok, menyenangkan guru dosa ini sitok, tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis sepuluh elek ditulis sitok berarti berarti songo. <gulau> Ya kan, al hasanah itu pih asri, Amsaliha berarti wiro, sepuluh, betul ditulis, kita, berarti cek wiro, cek patilah, cek-cek patil, ini wih kok kan, hati lu oleh bantah bantuan, ya, jauh pokoknya kanker manca pil Hasana tifa asru asyru Amsaliha, wamanca pih saya tifa lahu di zah, bila misalnya ku kor hati saya jelas, nah ape ditulis bintang, sepuluh, Iku kue sepuluh, minimal kan. Nak tepak anak malam api banget ilah sabimi atidikfin ilah atafin kasirah dilipatkan tujuh ratus sampai ilah atafin apa kasirah monglot aat mata fi aku ngalap alihatan, maka aku itu mbak kongkon ngangkat alihatan yang pengiran asnaman itu yang pira-pira pengiran Sing iyurit nilamun ngeresakannya, ningsun sopa arrohmanu Allah sing rohman bidhureni kelahan bahaya lah tuhni mongkora nyemugehna aningsa ngingsun shafatum shafate asnab masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang tidak bisa apa-apa apa-apa, pada-pada menyembah, ya yang bisa melakukan apa saja, yaitu namun Allah Subhanahu, wa ta'ala alat ikangza muka kang nyongko sira kabeh ing alia bo sangkoan yang manfaat padahal gak ono manfaate sama sekali berhoro-horo iku wa la yumkitun lan ora iso nyelametno sapa-sapa berhoro ning ingsun ate wa la yumkitun sifatu aliyah disifati lafadz aliyah ini sak temene ingsun idzan nalikane nyembah berholo. eh in abad to tegese lamun nyembah ingsun kero rawa ing liyane Allah iku lafidu Lalin iku ing dalam kesesatan mugi kang jelas benen diteges jelas kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat karone nang nyembah Allah mesti Ini sak temen ingsun iki Habib an Najar. Ini sak ini aman tu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongkong rungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan Kan. jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri makanya kalau semua jalan lain yang tidak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu ya. sampai tinggal menerima, tidak paham, buang kune karena ngurung ada paham ya? paham ya? Alhamdulillah mengiklat amatur pengiran Gusti pun sudah paham, <tuh>. ini satu meniksun, aman, tu iman, iksun, birobi, kemuluan pengiran syarokabe, pas mau mau ngurung ada syarokabe ini Ya Seperti ini, ayat ini kan tentang orang Antogiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan. Meskipun di depan orang yang kadang belum menerima, nah ini kaum ini kan belum menerima, ya betul. Toh tetap disampaikan, oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan, meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, ya nggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu bisa menerima. Ini biasa, wajah, serius. Tidak ya ada yang menerima, ada yang tidak ya biasa wae, orang sing darani ku ibu sing darani pinter, sing nganggep pinter, nganggep aja bener, sing darani bodoh, kok, mana gampang kan? utawa ku enak tawat sing darani goblok itu bener, sing darani gob pinter, oke okay, milanti. Masih das wong nganggur, mikir gue niku wong nganggur. Masih nih wong gue pikirannya namung satu gal kiri dari Allah, nopo mbok, melane latar, semuanya benang dunia umur sitok, nggak boleh ridanya Allah sebaraniku wae sing mbok pikir, lawo, pokem pikir liyal ya niku, ruwet. Pikir nih ku mah pun, ngaji, ku lo ngatsi, nak, pikir, nak pikir, Allah, toh ridhani awo tao santri roha guru, tu so, roha ejo orang untuk ridhani Allah selesai nawa, oh, repot neng dunyo, repot neng sih, di dunyo pengeran ku pikir ridhani menu bisa so, posing nyo kan, semikirir ya, ridhani nawa, pengeran wari do ka matlupi nawa, wari do ulama ulama-ulamaan di sela kalham di da ro di hatta, tardo. Inna utikula wale kesami mawon-mawone ya Allah kulo suwon jenengan ridho tengkulo segala puji bagi engkau hatta tarto sampai njeneng ridho tengkulo kula walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tarto pokoke yen moten orientasi ulama rin makanya dewe sidina Umar dewe ulama-ulama wong sing kepingin ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa radi tu billahi rabbabil islami tina wa bi Muhammadin api yaum warasul. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau wah kacau itu sehingga orang itu terbiasa ridho oleh Allah untuk rezeki ini, ya senang di sujud, ya senang sehingga kita ketika sujud itu luar biasa, karena itu kenangan terbaik kita di akhirat rumah saham, kenangan terbaik di akhirat ke jadi pengamat kemudian disoteng akhirat kok omong terus Takut pangeran, kenapa kena guna ngomong terus? Padahal dunia sengatur aku, kayak itu jawab. Tadi aku di syuting pangeran, zaman yang dunia sujud. Wah keren, apa keren? Kenapa kena sujud? Terang arah pangeran takongon, berkes adu nih, menurut so napa sujud? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah hmm. sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngedikan. Hatta Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan se'i Karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain tuh variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek koncong ngaji, semakin yang sujud sama Allah bah banyak. Melane sujud ma'atsa jin kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini sa'ta meneng sun aman tu iman ingsun birobikum lan pangeran sira kabeh fasma' mung kang um. ngruna sira kabeh ningsun isma. Tegese ngruna sira kabeh kauli embung daping ingsun. Zaman iku farojamuh. Mongko podongan temi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kabuntut sapa Habib An-Najjar. Ila dinda dawono lagu maring Habib An-Najjar inda mati nalikane ya Habib, pas kabuntut malah sama Allah didawih udkhulil jannah. Uthul mlebuah sirah al-jannah ta'ing suarga. Nak tenggini yasinan langsung ki'ilad hulil jannah. Wa kilalun didawana pengenidakulah mancing sopoh habib anajara ing jannah khayan ing zaman urib. Jadi zaman sugenng langsung dilibukkan suarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Suarga. Tapi ki'ilad. kila itu tidak valid. Yang valid ya ki'ilad lahu indah mautih. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kaulah Dawesopo Habib ya tambih laita sopo Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swargo, ikhwejek berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjaran di dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu ndak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib Anajar masih berharap kaumnya baik mengakui kebenar sampai jek ngentikan ya laita qaumi ya alam itu kaya apa sekarang enggak banyak dai jek urip padu putus asa enggak kena dikandani piye ora ana zaman wong soleh-soleh dhisik ora ana itu tanpa akhir tanpa putus asa Habib An-Najjar wis kapundut wae berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal Mukromin. maksudnya ini iki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesai-selesainya. yang ditiru kanji Nabi, ketika Abu Jahal kafir berharap, kalaupun Abu Jahal kafir, ya Allah, saya berharap anak putu nih Abu Lahab, kalaupun kafir, kalau berharap anak putu nih Akhirnya Allah nyebadani. Abu Jahal punya anak Ikrimah, akhirnya Islam. Abu Lahab dan anak Darroh, akhirnya Islam. Banyak. Tokoh-tokoh kafir, yang akhirnya masuk Islam. Anak-anaknya mereka enggak berhenti berha? berharap, berharap orang Jawa akan naik, Bapaknya akan naik, anaknya akan naik, anaknya akan naik. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya, Indonesia ini kurang baik, era sekarang mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar, bubar biji, malah bingung nggak? kalau santri ini aku aja berharap, nak sampai rahalim, mungkin anaknya tambah putu reh oh cokok, oh bapaknya rahalim sama anaknya ya semua anaknya sampai rahalim, lu katakan, ayo modok -modok yang menduk-duk menghapal Al-Quran, bapaknya juga sama yang rapal anaknya sudah menghapal Al-Quran, bapaknya kok mengharap, padahal juga sama yang rapal anaknya sudah hafid, ayo yang sekarang sudah jadi dosen di UGM, di UI banyak, bapaknya ras sekolah SD oh, anaknya sudah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Pak Al-Fat Buah apa Edisik, Bisa, tapi nak mengalami seperti Ratu Angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti, berharap. Keren tak, itu saya Habib An-Nadjar itu sudah mati, sudah kumpul, melebus warga itu tidak berharap, ya Allah, ya Allah. Nah ini jenis Al-Khikin Nadir bin Nadir. Kita ngambil pelajaran ini, bahwa orang soleh itu tidak berhenti, ber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 wajah alalan gawin sopowo nih sun minal mukromin sange wong sing dihormati maksudnya wong bu suargo pasti berstatus orang yang sangat terhur terhormat sama anjala